Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Dan bisa saling berinteraksi serta bertukar informasi Apakah aplikasi A, B, C, D, E hari ini memang sudah memiliki debt collector lapangan atau enggak sih bang ya Kalian bisa menuliskannya di bawah video ini Oke okay, baik ya hari ini ada kabar bahagia Dan mungkin salah satu dari 9 aplikasi ini ada yang sedang kalian pakai Ya Atau mungkin ada yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran di 9 aplikasi ini Maka fix gak usah dibayar lagi Karena memang aplikasi pinjol ini ternyata bodong Ternyata ilegal Ternyata statusnya gak jelas Dan ternyata selama ini ya Kenapa ada KSP-KSP yang di fintech Kenapa ada KSP-KSP Ya mungkin hari ini banyak ya teman-teman itu yang minjol yang labelnya masih KSP. Untuk semua aplikasi pinjol legal OJK itu tidak lagi berlambang KSP. Mereka akan langsung tempelkan label OJK di situ ya. Jadi untuk kalian yang pengen minjol-minjol, kalian harus bisa memilih dan memilah semua aplikasi pinjol yang ingin kalian gunakan. Kalau masih berlabel KSP, kalian wajib waspada dan harus langsung cross check apakah aplikasi tersebut sudah legal OJK atau tidak nah ini dia jalankan bisnis fintech ilegal ke Menkop segera cabut izin sembilan kooperasi simpan pinjam ini berarti kooperasinya juga punya fintech ilegal nah seperti yang aku bilang tadi di awal Nah ayo kita simak dulu beritanya Oke baik dari we finance Jakarta Kementerian Koperasi dan UKM akan mencabut izin usaha 9 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif yang diduga menjalankan layanan pinjaman online ilegal. Ya, Simak satu persatu nama-namanya dan mungkin salah satunya ada yang sedang kalian pakai maka itu adalah pinjol ilegal, pinjol fiktif yang nggak jelas banget. Nah, nah ini dia ya, mereka adalah KSP Harpen Dignas. Tangerang KSP sukses inti terdepan Indonesia Jakarta Barat dan KSP Sumber Utomo Karimun Abadi di Jakarta Selatan dan KSP Bintang Sejahtera Nusantara di Jakarta Selatan lanjut ya ini dia dan kemudian KSP Dana Senja di Jakarta Selatan dan yang selanjutnya adalah apa KSP Komisi Orion Terapan Ekonomis di Jakarta Pusat dan yang selanjutnya adalah KSP Usaha Orion Era Dinamis di Jakarta Timur dan yang selanjutnya adalah KSP Pulau Bida dari Indonesia di Tangerang KSP Indo Citra Sejahtera di Jakarta Barat jadi kira-kira dari beberapa KSP yang tadi kita sebutkan ada nggak yang kalian pinjam di fintexnya kalau ada Nih ternyata modusnya kita pengen kasih tahu dulu ya Pengawas koperasi Ahli Madia Mas Rifah mengatakan Sebelumnya koperasi tersebut telah didaftarkan ke Kemenkumham Sebagai badan hukum koperasi bukan fintech ya Namun faktanya hal itu fiktif Karena alamat koperasi tidak dapat ditemukan hmm, Berarti kita harus melakukan pengawasan ya sebelum Ah, memberikan izin kepada mereka ya kan Kebanyakan koperasi tersebut menyewa gedung di sebuah perusahaan yang sudah berjalan lama Sementara kami berikan izin usaha koperasi tersebut pada tahun 2019-2021 yang lalu Dan seharusnya saat ini ada di sini kata Mas Rifah di Jakarta ya Ketika Mas Rifah melacak lokasi kooperasi tersebut, hasilnya ia mendapat pengakuan dari seseorang yang berada di gedung tersebut. Menurut pengakuannya, sempat ada kooperasi yang ingin menyewa gedung untuk menjalankan usahanya. Namun akhirnya tidak jadi disewa. Bahkan kooperasi tersebut mencantumkan lokasi gedung untuk dipakai sebagai alamat kantor milik mereka. Nah kalian bisa cerna gak tuh ya? Jadi modusnya mereka pengen nyewa sebuah ruko nih. Gua datang sama si pemilik ruko atau agent dari ruko tersebut. Gua bilang nih, gua pengen nyewa nih ruko nih. Gua bisa dong, bisa lihat ini itu segala macam. Terus itu gua fotokopi atau gua minta mungkin diduga setelah mereka mendapatkan beberapa data-data dari ruko tersebut, lalu mereka gunakan untuk pengajuan koperasi di Kemenkumham, dan ternyata setelah ditelusur, ya, ternyata ini semua fiktif, dan mereka juga gak ada di situ. Nah, inilah yang sering menjadi dilema, ya kan? Kenapa fintech-fintech yang masih berlebihan? Kadang-kadang mereka berani mencantumkan label dari Kemenkumham, dari Keminfo, atau mungkin ini tuh segala macam, ya, diduga seperti itu, karena memang ternyata beginilah tabiatnya. Mereka pura-pura mau sewa ruko dan ternyata hari ini banyak dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu mereka udah gak punya kantor lagi. Banyak ini mereka dipecah-pecah ya kan mungkin ada yang dari rumah ada yang mungkin dari ini. Kalau dulu itu kan yang banyak ditangkapin-ditangkapin itu ya memang mereka berada di sebuah tempat ya ada di ruko ada puluhan orang yang bekerja di dalam itu. Dan mungkin mereka hari ini memiliki modus baru nih ya jadi pencar-pencar ya. Ada yang di di sini ada yang di situ ya Supaya uh, petugas kita kesusahan nih untuk melacak mereka Tapi gua yakin ya untuk pak polisi pak polisi masih tetap serius ya Untuk memberantas habis semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang hari ini Memang sudah meresahkan masyarakat kita Yang hari ini memang hanya memanfaatkan kesusahan masyarakat kita dan mereka itu hanya mengkelabui ya menipulah lebih kurang bahasanya seperti itu dengan mencantumkan label ini label itu ya kan dan hari ini banyak yang mengeluh tentang bunga yang tinggi penyebaran data pengancaman teror intimidasi ya banyaklah memang untuk aplikasi video ilegal ini kekuatan mereka hari ini ya untuk uh, mengendalikan dari debitur yang harus wajib membayar itu ya dengan cara mengancam dengan mengatakan bahwasannya hari ini data-data pribadi kita itu sudah ada mereka Untuk kalian yang hari ini sedang diancam akan dilakukan penyebaran data Kalian tidak perlu takut Kalian tidak perlu merasa malu dan jangan lagi melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang loh bang bagaimana bang? Hari ini kalau seandainya hal itu terjadi Maka hancurlah sudah ya Reputasi dan nama baik yang sudah dibangun puluhan tahun Ingat yang mengalami masalah seperti ini bukan hanya kalian saja Banyak ya mungkin ada ratusan orang ada ribuan orang yang mungkin sudah mengalami yang namanya pernah disebar data Dan ketika hal itu terjadi maka fix selamat ya Hutang kalian di aplikasi pinjol tersebut maka otomatis auto lunas Gak usah dibayar lagi Fix itu adalah pinjol ilegal karena semua pinjol legal OJK tidak boleh melakukan penyebaran data Jadi bagaimana Bang? Hari ini banyak di lapangan aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu ya Mereka mengancam bahwasannya mereka sudah memiliki data-data pribadi kita dengan lengkap Mereka sudah mengantongi foto-foto dan beberapa file-file penting di handphone kita Kalau hal itu terjadi ya Menko Polhukam RI Pak Tongam juga sudah mengatakan ya kan untuk segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Kepada pihak OJK dan AFP. Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Jadi kalian tidak perlu resah lagi. Ya Kuatkan semangat. Kita harus tetap kuat. Dan kita harus bisa keluar dari semua permasalahan. Yang hari ini sedang kita hadapi. Lebih baik malu sebentar. Ketimbang harus terus-terusan menjadi budak. Dari aplikasi pinjaman online ilegal.